Baik pemirsa. Ini adalah daun new ya. new merupakan tumbuhan atau gulma tapi bisa dimanfaatkan sebagai bahan e, campuran POC ya, karena banyak mengandung e, C organik N total 0,23% dan masih banyak lagi unsur haranya. <tuh> sebagai unsur hara yang cukup baik krinju dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk cair organik pupuk organik cair dalam zat penyuburan tanah yang berasal dari bahan-bahan organik dan berwujud cair pupuk cair merupakan salah satu jenis pupuk hasil dari fermentasi pupuk organik cair adalah pembusukan dari bahan-bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan dan sebagainya jadi meskipun gulma tanaman ini sangat Bagus sekali, sangat baik untuk tanaman kita. Bisa sayur dan lain sebagainya, tapi jangan dengan ini ya. Ini bisa Anda lihat bunganya ya, jangan diaplikasikan bunganya, eh, dikhawatirkan bijinya bisa tumbuh lagi. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih.